Hai hai hai Siapa sih yang gak suka pergi ke kebun binatang? Ya di kebun binatang kita bisa melihat berbagai macam satwa Mulai dari yang kecil, besar, lucu, bahkan sampai yang buas juga ada loh Meski hewan-hewan tersebut berada di dalam kandang Tapi tetap saja kita harus berhati-hati Karena bisa saja sewaktu-waktu bisa lepas Ngomong-ngomong saat lepasnya satwa liar Kejadian tersebut juga pernah dialami oleh warga desa Sekernan kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yang mengaku bertemu dengan kawanan harimau. Harimau Sumatera yang ditemukan warga tersebut berukuran sekitar satu setengah meter. Saat itu seorang warga yang diketahui hendak pergi ke kebun sawit seperti mendengar suara monyet yang ribut. Awalnya dirinya curiga jika ada ular namun ketika melihat ke arah monyet tersebut tiba-tiba muncul dua harimau di depannya. Diperkirakan jarak antara dia dan harimau sekitar 9 meter saja. Melihat harimau dari jarak yang cukup dekat, ia langsung lari mencari tempat aman ke dalam sebuah pondok. Sambil menunggu kondisi aman, barulah dirinya berani untuk pulang ke rumah. Mendapatkan adanya informasi dari warga yang bertemu harimau di kebun, salah satu warga langsung menghubungi instansi terkait. Berburu memang sudah menjadi ciri khas dari satwa buas, khususnya harimau. Dalam sekali makan, harimau dapat menghabiskan hingga 18 kilogram daging. Jadi dalam satu pekan, harimau membutuhkan satu ekor mangsa besar seperti rusa atau babi hutan. Jika dikalkulasikan, dalam satu tahun, harimau membutuhkan sekitar 50 ekor mangsa. Kemunculan harimau memang kerap kali terjadi dan selalu memakan korban entah itu hewan ternak ataupun manusia. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, ya. Belum lama ini, sebanyak tiga orang warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara, hilang misterius saat beraktivitas di kebun di sekitar kawasan hutan Bukit Barisan. Hilangnya warga tersebut dikaitkan dengan penemuan jejak kaki yang diduga Harimau Sumatera yang ditemukan petugas saat melakukan penyisiran di lokasi tempat hilangnya ketiga warga tersebut. Hingga kini ketiga warga belum juga ditemukan, meski petugas telah melakukan upaya pencarian dengan radius hingga 20 km, menyusuri kawasan hutan Bukit Barisan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ketiga warga ini hilang misterius, saat beraktivitas di kebun mereka yang berada tak jauh dari kawasan hutan Bukit Barisan. Saat melakukan penyisiran, petugas juga sempat menemukan sejumlah jejak binatang buas yang diduga milik Harimau Sumatera. Meski belum dapat memastikan apakah warga yang hilang di binatang buas, namun petugas menduga ada kaitannya antara kemunculan jejak harimau ini dengan hilangnya ketiga warga tersebut. Hingga batas akhir pencarian yakni selama sepekan,